Jangan lupa tuan-tuan ada apa-apa Subscribe dulu Naya no, Weh kalau nak klik, animasi kita Haa serunya Kisahkan dari situ timun orang no, yang Orang di dalam agar Kala dua berdak muda tanah pormen yang Tubuh bernama Tuan Petri Siti Dewi Ucaklah juga dengan tubuh Laju dengan ada badan, tak ada kulit Laju dengan percerakan tulang Seketik, siri, sepiji lengur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 ...pengasuh orang okay, tua Pak Doga. Tak tahulah juga. Serang mau pergi di mana-mana. Kena tanyalah juga orang okay, tua Pak Doga. Sebab kata-kata Tuan Petri C. Dewi orang okay, tua Pak Doga la juga. Bukan tua sebagai tua-tua di luar di dalam muda. Bukan buruk sebagai buruk-buruk di luar di dalam terlambat amat lah juga. Kepada kaya berat tua. Tuan Petri C. Dewi, sorry. Okay. Hari baik pergi malam ke Sapa. di tempat orang tua Pak Doga lagi. bla. Mila juga menemui Tristi lewi. istri lah juga makan jostra mu. Di dalam ikaia juga berkata. Lah mu suami pergi cari saya ikut pernah putih-putih sulu. Dia tak tahulah juga dia amuk sore, Mengandung nak juga. Ok, enggak anu ni gatulah Super gatu juga rambut sogha.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 Hari ini lah juga, kami ingin juga benar-benar sebagai ya, pengasuh itu oh, padahal Sebab kami tahu dari tua oh, ni. tua oh, bukan sebagai tua-tua oh, oh, di luar, di dalam muda Reku nak cerita apa lagi itu, Reku tuan mengedisi diri, itu royak banget Begini pengasuh itu pada gue, Amah nak tinggal lah juga nak amah nak tinggal lah juga istana Amin natu tu kelih dengan ayah dengan cakap ulama' di mana lah juga suami Amin mengajar si Ramo. Namun pergi cari pelanuk putih-putih Sulu pengasar tua Pak Sebab Sohbah Amin Cik Tuam Tristi Dewi. Sebab Abang Tuaiku mengajar si Ramo, suami Tuaiku pergi carilah juga saikor pelanuk putih-putih Sulu. Tetulah ada menjaga dua kawan siapa cintanya bro. Tua iku jangan tinggal lagi sebab tu iku tu. Tidak menghasilkan Tua Puk Dogo. Amorilah mati berbeza jiwa. Pasti Allah juga pada kesuami. Pasti Allah juga pada bahasa. Dan juga anak-anak aku. Pasti Tua Puk Dogo. Begini mocik Tuan Christy Dewi. Tapi mocik kena ingatlah juga pada dipatih okay, Tua Puk Dogo. Patih tau sih. Akan sama dia. Tua iku tinggal negeri mocik pergi tinggal istana takutnya takut para ketua ikuman raja seramu patik benar mocik pergi gak nyanyulah nyemurih patik kalau itu dogo doko hino ni tidak begitu pengasuh itu rupuk dogo kami tak cerita tuan nama suka suruh kami pergi kami nak pergi agak dimana kami boleh pergi hari ini pengasuh gitu. Begini itu boh beginiku bukanlah kata patik nak ajar boyo panah bernik Tuaniku pergi lah juga dengan negeri ratu puyuh perangi. Pati kasau di situ lah suami tuaniku mengajar seorang mado. Tak tahulah lah juga menggohko galak kok el. Tuaniku kena tu kelira juga dengan ramai orang yang cakap ulama. Di dalam negeri ratu puyuh perangi benar tuaniku. Biarlah juga kamu pergi pengasuh itu Selamat jalan tuaniku. Selamat tinggalah juga pengasuh itu Maka di dalam kaya berkata, Maka jauh sekamu anak kepada si ramah raja Baka cikawati ramah-ramah dan titi baik bakal bahasa Sudah menikah kawidoh dengan denganlah juga Tuan Pterima yang memohon Anak ratu puyuh perangi Tapi sekamu lah juga pikir tak kena kamu tak siapa Berasa tak sedap, berasa tak puas hati tak puas bersih Satu amanah tak kuadakan pengasuh saniwayo sama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 Tuiku nikun ngatu ap terima nya mau ratu kan dia tino tuiku jate ya. Hmm sae kata nak boleh nyakek ni, kecot pedah belako. Kuik ge ngarep punoh ah, lambu. No, hari ni la jugo pengasa amon ofsek segabo. Amon saya tak sedak raso hari ni. Tak kunak demen. Hmm sae bapa kalau mari orang di dalam nagara Kuala Dua. Tak kira lah mari menghantar Joseph yang menghantar satu kepada orang yang dikelar kepada anak-anak Lajunuh Tak kira lah jika wala marian nama ikut putih Tak kira lah marian pokok dan marian lah juga isteri amat Tuan Pertiri Si Dewi Kalau dia magi sini cari amat Tuan Pertiri Si Dewi sehingga saya sama Jangan goyak katamu menikah kahwin dengan Tuan petri yang menghurang anak orang tu puyuh peranggi Kalau begitu goyak pengasuh ini dengan dalam iqai berkata ada bunuh ama bunuh dak baca mah baca Haa enggak burak beraku ni Adak dia beriak dah kita kuali kado ni hmm. Aku tak pembayang keluarga lain Benda ni aku pembayang menata samak Nata ke ni mulut buru Haa nah, mo mak cik wari dia kata tu iku Nekoh ngatur akturi Maya moh kan boleh nyakit lelaki ni Aku bukan bodoh <tuh> Tak lah aku dulu binga. Kini kalau bunuh saya tak apa waknya nyemuk e bunuh jadi kalau mau mati mau saya utuh mak utuh dia. Kalau nasi aku witi kau buku mati saya beli nama buku. Eh kau tu. Aini lah cukup lagi pengasuh. A mau pesedot farid kamu ini. Kalau lagi maka jangan mikoputik kau gitu apa dogo atau laksmano atau tuam trisi dewi.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 Teh laguanoi, amot aku lekat mekap aku lawalah amoni jadi isti Dewi. Tapi yo jadi wo yo lawat tanya lawalah tanya sebab nak tanya yo gojak pada menoni si kena cekak lah. Belakang Siti Wallo, gurio dalam belakang Siti Wallo, gurio Siti Wallo le. Tapi hey. si si lah no, si si no, tu. Nokatu Siti Wallo bes Siti Wallo. Mu sangat. Mu jadi mana mu? Kau Dewi. Uh, Kau nak mampus si Dewi, buat lolok! Kau okay, kira-kira Nyatalah juga pengasuh abang si Nawuk ya Nanti aku buat aku nak nyawa, seru malu Okey kira-kira, Jawab yo. Apa <laughs> okay, eh. Jawa, uh, pengasuh abang si Nawuk ya? kita oh kita juga, um, lagu mana macam tu nanti si Dewi Si Dewi lah ni pula pelak weh. Busuk banyak, bung. Apa yang berlaku, bengong. Eh? Pengasuh apa yang kau tinahu, yow? Lagu mana macam si Dewi? Lagu mana Oce? Ah, mana suami amo, mak caj sama, woy. Suami macam sama. Benarlah juga pengasuh woy. Ada aku. Ada di mana, pengasuh woy. Ada duk muhak muda ha? Haaaaaaa Boleh nyakit boleh nyakit ni boleh nyakit ni Bapa boleh kata gitu tu Aku kenalah gitu Weh kata tak tahulah Nasabah kata duk muhak muda Kata tak tahu Tak tahu kan nak kata duk muhak muda semati Haaah kera ya lah. lah Aku jadi tak kenal nak kata gitu Sekali aku tak pergi Aku tak boleh guna gitu Patut buat dia pula motor tak sedap bo. kita kena cekak ni Takut main mocik bergak kita ni Kena ingat ni Bukan benda ni bukan main-main Benda ni kena mati Kena mati Kena mati Boleh bayarnya sanggih Kita pakai testing belakang buat kita ni Aku ni tu dah salih Ha ah, teraku pula jadi jadikan apa Aku jadi aku lah Yang mau jadi mocik si Dewi lah Jadi tangguh dengan watak ambo. tak koh ni Amor jadi pun Amor ni tuan terisi Dewi Aku pun nak tak terisi Dewi Uduh lah Orang oh, wayap lah aku Orang wayap lah aku Aku? Memang jadi-memang Amor jadi memang Amor amo, walaulah tanyalah Mana suami Amor seramor sebab Amor ni si Dewi nak tahu lah juga Amor ni nganukah Amor ni nganukah Amor nganukah juga hari ni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 saya mau lagi tuan putri istri Dewi. Istrinya juga suruh teh raja Hari ini yang mau tanya lagi juga pengajar sama. Sampai sama. Alright. Hari ini lagi juga apa sama? Saya mau <tuh> tanya lagi sama? Alright. Saya mau tanya lagi juga siapa sama? Saya sama? Saya mau sama? mau juga sama? sama? Dia main samak sama aku mana tu orang kuliah waktu tu tak ingat apa